Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ipul Bebirah Oke, okay, kali ini kita mau pasang jerat racik lagi atau jerat ruak-ruak. Oke, okay, ikutin terus keseruan video kali ini. Lanjut sana. <tuh> Yes. Yeah. Yang kedua bro Mantap Oke teman-teman Jadi kali ini kita cuma dapat Dua ekor ruak-ruak, Alhamdulillah Kita bersyukur bisa dapat dua ekor Satu lokasi Oke terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, share, and subscribe Bagi yang menyukai Oke sekian dulu video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam youtuber Bebirah Kalimantan Tengah